guys balik lagi bareng aku Ai sini. so kali ini aku mainnya di Starlight Inches Oke gue mainnya di Starlight Inches Pak duit Rp70.000 ya gue mau main di beat 6000 Gue kocok di turbo seperti biasa DC selalu on Lewati layar centang gue kocoknya di 30 kali aja ya Tanpa basa-basi langsung gaskan start mainkan Oke, cakep. Oke, is. Langsung ya, gemparkan dunia. Ye? Yeah. Aduh, loh, Wadi. Mohon maaf ya, guys. Mak gua kayaknya lupa bayar wifi ini ya. Hmm. Mohon maaf ya, guys. Ya ampun, padahal lagi bagus banget nih. Gua percaya nih, is. Kayaknya lagi bagus. Cuman ini wifi gua agak-agak gitu. Tapi ya udahlah. Walaupun wifi gua agak-agak sebleng, itu tidak memudarkan semangat gue untuk mendapatkan jackpot untuk main slot. Iya, dah loading lagi dah. Ayo is ah. Oh iya, tetap nomor satu keyakinan diri sendiri ya. Keyakinan diri sendiri agar kalian mendapatkan jackpot kalian harus yakin bahwa kalian hari ini pas main ispa. Oh, Mantap Oke lumayan lah ya dapat scatter lah ya Oke juga lah ya dapat scatter lah ya Locknya pecah Oke jo pecah Pokoknya kalian harus tahu Kapan harus berhenti Dan tahu kapan lo harus lanjut ya hmm, Loading lagi Ya Allah sayang Itu kaliannya kena dong itu kaliannya boleh dong kena ya, Is eh, Kaliannya banyak, guys Kaliannya banyak, kaliannya banyak Nice Nice, nice, nice, nice Is Ini loading lagi nih, guys, sih, Oh, loan. Boy Pokoknya kalau keluarnya lama nih bakal berpikir gue, wah loadingnya dinya lama, lo lama lagi deh. Wifi gue maaf ya guys, wifi gue ya Allah mak, ma, Wifi dong mak, ntar gua bayar dah, bisa cepet ini dah. Karena di dompet gue sisa tujuh ribu guys, wah. Mantul, gak apa-apa ya. Dapat spin gratis lagi plus lima, dapat uh, gratis, gratis, gak apa-apa, dapat gratisan, spin gratisan lagi guys. Lumayan, lumayan, lumayan. Tambahkan terus, es eh. Wow, pecahkan terus, es eh. Wow. Aduh, loading lagi, Cok. Cok, loading, loading, loading, loading. Sabar, guys. Sabar. Ini cobaan, lagi cobaan. Oke, tuh, tuh, tuh, tuh. Tu. Oh, ya. A -a -a -a -a -a -a. Eh. Ah, mantap, kali enam belas Oke, lumayan mega Mancap O-A, O-A, -e. I can't be drop the money Dropping all my money, eh, hey, drop the money I suka money, eh, hey, hey. eh Lagi, eh Pecahkan lagi Ya, kalian yang ada. polanya yang ada yang mau pecah. Kalian ada yang ada yang mau pecah. Ayo, eh. Kasihlah, eh. Negak lagi. Wah, cakep. Udah balikin modal. By the way, ini gratisan, ya. gretongan ya, guys, ya. I can. I suka manis. Hey, drop some money, I suka money, hey, hey, Ya Allah akhirnya, di dompet gue enggak stersi, 1.70 ribu doang, ditambahin sama nipis. Duit Anda habis, dompet Anda menipis, Solusinya adalah main slot, yahoo. Mantap juga ya Bonanza 138 ini ya. Oh ya guys, ini aku main di Bonanza 138 ya. Aku emang kadang-kadang suka main di sini nih. Waduh loading lagi. Aku suka main di sini, gak tahu kenapa. Kadang uh, bagus gitu loh aku kalau main di sini tuh. Oke okay guys, habis ini kayaknya aku juga mau uh, withdraw ya. eh uh, Dibantu like, komen, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Buat yang mau request bisa banget komen di kolom komentar. Bye-bye.